Tuhan, saya sudah taat begitu loh. apa yang salah? Awalnya saya pulang pelawatan, kira-kira jam 3 sore. Nah, waktu saya pulang nyetir, saya tiba-tiba lihat mobil di depan itu kok dua. Saya tutup mata saya sebelah, kok satu. Kami ke dokter, Itu dokter memberitahu yang di PET scan. Hasil PET scan itu ada mesh di bahagian ini saya. Kemudian selesai meeting itu, saya ke Singapura. Singapura di MRI, nah, dokter itu memberitahu kepada saya pada waktu itu hari ini juga kamu harus di biopsi dan saya mengatakan kepada dia saya tidak mungkin melakukan itu oleh karena saya ada pelayanan saya di Indonesia dan kemudian akhirnya rekan jemaat itu memberitahu di Hong Kong ada dokter yang lebih baik logika umum mengatakan saya gak ada punya harapan begitu ke Hong Kong pun bertemu empat dokter supaya tahu persis Letaknya dan apa kita itu diadakan biopsi. Ya hasil biopsi ini dia mengatakan dan PET scan dan semuanya ini. Kamu sudah kena kanker stadium 4B. Waktu saya di polis. Jadi anak laki udah pulang dan dia bergumul di hadapan Tuhan. Dia tanya kepada Tuhan, why? Why my daddy? Dia nangis, dia berdoa. Tuhan tolong. Hasil pergumulan itu dia bertahu, ya apa yang Tuhan inginkan, masih terbaik. Nah, anak perempuan saya memberitahu kepada saya, jadi nah, dia beritakan, kalau Tuhan menyembuhkan, dia adalah Tuhan, dan kalau Tuhan tidak menyembuhkan, dia juga adalah Tuhan. Nah, saya beritakan amin. Jadi kemudian mulai radiasi itu, radiasi itu membawa tubuh saya ini hancur. Kemo itu membuat mual, wow. puncaknya saya harus masuk ke rumah sakit. Dalam keadaan itulah saya berdoa dengan doa yang jujur saya memberitahu Pada Tuhan, let me go home Waktu kami seperti nggak punya pengharapan Ya, saya dengar kadang-kadang istri saya menyanyi lagu hatiku percaya Ya, dia tidak mau menunjukkan kepada saya bahwa dia menangis Tapi dia menyanyi saya dengar Saat kita mengerti jalanmu Ya, aku tetap percaya dan di tengah-tengah penderitaan itu saya mulai dialog dengan Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada saya. Kalau saya memberikan kamu kesempatan seperti ini melayani. Bukan karena saya butuh kamu. Ini cuma anugerah yang aku berikan kepada kamu. 2014 semua komplit. rambut saya rontok untuk sesuatu. Dokter, pet lagi. Hasil kemudian bersih di sini muncul lagi di tulang belakang menurut dia itu Cancer nah kemudian ada seorang Jemaat berobat ke Taipei maka saya diminta berobat ke Taipei jadi setiap tiga bulan saya ke sana dan saya diberikan obat nah sampai hari ini ya memang harus minum obat kemo itu setiap hari nah dan saya belajar dalam penderitaan kita Tuhan ada di sana maka saya selalu meyakinkan Jangan takut akan penderitaan, karena Tuhan kita lebih besar dari penderitaan. Yesus telah mengalahkan segala macam penderitaan yang pernah dialami oleh manusia, dia malahkan semuanya. Tapi jadi takutlah waktu engkau mengandalkan dirimu sendiri dan mengandalkan kekuatan saat engkau tidak bisa berbuat apa-apa.